tembus dari kompresor bekas ini saya menggunakan kompresor bekas dari kulkas ini ya guys. Nah kita bersihkan dulu kita coba apakah kompresor ini cukup bagus. Saya menggunakan merek ini ya guys, kompresor dari kulkas. Nah kita coba dulu colok ke listrik. Apa masih bagus atau enggaknya kompresor tersebut kita Menggunakan balon kita colokkan ke lubang hubungan udaranya seperti video ini. Nah. Oke, ternyata mantap, lebih bagus pembuatnya. Nah, kita sediakan juga dua buah dokter nah, kita Superman. Kita bantu seperti ini ditutupnya. Kemudian kita lubangkan menggunakan cutter atau pisau selalu bentuk lingkaran yaitu nah, tapi di, di video ini ingat ada yang di skip video ini terus sampai, sampai akhir ya nah kemudiannya nya keduanya sama harus kita buat lingkaran juga nah, cara uh, buat berlubang setelah nah, kita lubang kedua tokes tersebut, Oke, kita kemudian sediakan 2 botol script. Nah, kita potongkan bagian atasnya saja seperti video ini ya Nah, setelah kita potong Kemudian Atas kiput proses yang telah kita lubang tadi kita kasih lem di pinggir pinggirnya biar tidak lepas ya. kita lem seperti ini biar kuat ya, guys. Nah, kalian terus kemudian setelah kita lem, kita lubangkan, menyiarkan solder di pinggir tutup toples tadi. Nah, kita tunggu kemudian di sebelahnya lagi satu lubang juga nah, kemudian topes yang merah sama satu lubang di pinggir dan di sebelahnya juga satu lubang oke oke, tidak salah nah, setelah itu kita masukkan selang nah, ke dalam topes tersebut nah kemudian kita sediakan di kapan nah, kita pasang kakinya nah terletakkan letakkan kompresor ruku dan dua potensi yang kita rangkai atas kapan tersebut kemudian kita patikan dan dilemkan di pinggir kertas tersebut aja nah, seperti ini Okay. Nah, kita baut juga Kita kasih Baut untuk kencangnya keempatnya biar nggak goyang, enggak lepas Nah, kemudian kita Kepi selang dari Pembohongan udara, kompresor tersebut Seperti video ini Kasih baut juga Biar kencang, menggunakan obeng Ya Nah, seperti ini jika sudah kencang sudah dapat kemudian kita masukkan ke toples warna merah sampai dasar selangnya nah seperti video ini nah cara dari toples merah ke warna hijau selang keduanya nah dari topes merahnya nggak usah sampai ke dasar, ke topes hijaunya sampai ke dasar, ya. dan terbalik, kemudian sedang ketiganya kita masukkan ke sebelah topes hijau, nah, sebelah kiri kau sampai ke dasar juga, ke dalam topes warna hijau itu ya, nah kita kasih lem untuk biar kuat enggak copot saat kita protesan nanti apinya ini kita sediakan saat ini garam guys dengan cara ya ini garam bahannya kemudian ini nasi, rice nah, nasi dan kita sediakan juga minuman coca-cola ini satu liter coca-cola drink artinya minuman coca-cola ini dan 4 buah jeruk atau lemon nah kita masukkan beberapa yang lain ini kita sediakan 100 gram garam 100 gram nasi 4 buah lemon sekitar minuman cola satu wangi minyak wijen kita campur semuanya nah disusul satu-satu 100 gram salam 100, 100 gram nasi garam Nah, dan empat buah biru yang telah kita potong Kita belah biru ini yes, salah Nah, empat buah biru yang telah kita belah Di empat. Oke, okay, kita masukkan semua Nah, kemudian Terakhir Kita coba dulu Kewa kolanya Kemudian kita tuangkan untuk okay. potensi Selur. nah, kita tuangkan secukupnya saja, ya guys. Nah, seperti ini untuk video ini. Oke, kemudian kita tutupkan rata rapat toples tersebut, dan kita bincangkan, nah biar dia merasap dengan pandan lainnya oke mantap ya kita tunggu 12 jam kemudian nah airnya akan berubah seperti kuning kecoklatan seperti video ini ya. nah mantap guys oke ya sudah kita buka tutup yang kita rangkai tadi menggunakan cerok kecil ini Nah, kita tuangkan airnya saja ya. Lihat. Ya. Airnya saja ke dalam toples tersebut. Seperti nah, kita tuangkan ke toples yang warna merah ini. Nah, ini cukup. Nah, ampasnya yang di toples yang biru itu jangan dituangkan ya. Airnya saja. Nah Kemudian, apa, topes Kemudian kita tetapkan toplesnya Kemudian kita siapkan juga air bersih ya. Ini air bersih. Kita tuangkan ke toples yang warna hijau. Oke, kita tuangkan dulu ke toples yang warna hijau. Nah, membutuhkan jarum kecil juga ini. Oke. Cukup. Nah, harus sama rata banyak air dan yang telah kita aduk tadi nah, kemudian kita ambil terminal atau colokan untuk menyolok kompresor ya nah kita colok seperti ini nah, ini akan bereaksi seperti ini nah kita bawa korekan dan api nah seperti ini ya guys nah ini nggak akan berbahaya ya jangan takut mencoba ya ini semoga berhasil Silahkan share video ini ya guys nah. jangan lupa klik subscribe nya untuk support channel youtube saya ya nah kita dia tunggu untuk kita masak ini ya guys setelah selesai kita buat Nah, kita akan masak sayur ini Mantap guys Tidak perlu gas-gas lagi ya guys Bahan yang sangat mudah kita dapat Nah, kita akan masak sayur Oke, okay, jangan lupa sharekan video ini Semoga bermanfaat buat yang lainnya juga ya guys Mantap guys Tinggal komentar pendapat kalian tentang video ini ya mantap guys. Nah, Selurnya telah matang Dan masak jadi ini mantap nih. Praktis buat ibu-ibu di rumah yang mau masak nih, nggak perlu lagi tabung gas.